halo sobat otosan mobil kali ini adalah mobil falang, yaitu mobil buah kurang lebih penampakannya seperti ini dengan Pak Sinten Pak Ali buah Pak Ali buah. Nah itu mobilnya itu pesan stiker itu berapa itu pasang stiker itu. pasang stiker itu saya habis tiga juta lima ratus ukurannya Oh Semang. berarti kurang lebih tiga ya? setengah ya kalau lampu-lampu kecil itu lampu, yang kotak lampu-lampu yang kecil itu eh dua ratus dua lima lah yang aja ya. yang besar yang besar 450 450 itu rodanya kok enggak dipasang build biar tambah cakek masih pesan sama masih, oh, masih pesan ya jadi nanti, oh, nanti kalau ketemu pesan, lagi iya. akan iya. saya syuting yang empat kedua iya, ya silahkan silahkan iya. iya. semoga sukses buat, buat iya. apa ini buat muat buah muat buah ya semoga sukses iya dan semoga sehat selalu iya. jangan lupa subscribe like dan komennya di bawah, jangan kemana-mana dan langsung like